Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah kathiran tayyib wa mubarakan fi Kama ayahib wa rabbuna wa yardha Masyudhan la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhida wa abduhu wa sallallahu alaihi muslimin muslimat rahimani wa alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala di siang hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali melanjutkan kajian kita dengan membahas benteng seorang muslim dari segala keburukan dan sebelum kita melanjutkan, tadi selepas salat duhur kita mendengarkan dari salah seorang ananda kita membacakan sebuah hadis, yaitu hadis yang berbunyi ilman Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala bahawa Al-Suluk atau menempuh jalan di dalam menuntut ilmu itu ada dua bentuknya. Ada dua bentuknya. Yang pertama menempuh jalan secara hissi ya menempuh jalan secara hissi yaitu seorang berjalan dari rumahnya menuju majlis-majlis ilmu. Dan ini termasuk jihad di jalan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilm fa fi sabilillah." Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu Maka Dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini menempuh jalan secara hissi Yang kedua Adalah Menempuh jalan secara Ma'nawi Menempuh jalan secara ma'nawi yaitu seorang mencatat menghafalkan mengulang-ulang atau merajaan dan selainnya maka ini juga termasuk menempuh jalan karena itu diantara Tips supaya kita tidak mengantuk di majelis ilmu, itu harus kita sibukkan diri untuk ya mencatat. Kalau ada kesibukan, insya Allah tidak ngantuk. Tapi kalau khusyuk, ya tidak ada kesibukan hanya tunduk-tunduk, ya biasanya. Itu khusyuk Ya Kenapa? Tidak ada kesibukan Ya Makanya Al-Hafidh Atau Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullah Ta'ala Berkata di dalam manduma beliau Al-Manduma Al-Mimiyah Beliau mengatakan Ya Talib al -ilm. La tabagi bihi badalan Faqadadza firta Wa rabbil lawhi wal Wahai para penuntut ilmu Jangan kalian cari Pengganti Selain dari menuntut ilmu Ya Kalau sudah berada di jalan Menuntut ilmu Jangan lagi cari yang lain Karena berada Atau menuntut ilmu Itu Niat yang sangat besar. Karena itu kata beliau, Fakhd Al Zafirta, Warabillahiwalqalam. Karena sungguh Engkau telah beruntung demi Warab Allahuwalqalam. Sheikh Abdurrazak Hafidzahullah, ketika menjelaskan tentang makna atau ketika menjelaskan perkataan Al Imam Al Hakami tentang wa rabbil wal qalam. Beliau bersumpah dengan rabnya al-lawh wal qalam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razzaq zadu talibul ilm. Karena dua hal ini ya, yaitu kertas dan pena itu merupakan bekal utama penuntut ilmu. Ya. Jadi bekal utama penuntut ilmu itu ya bukan apa? Bukan kue-kue ya. Tapi ya pena dan kertas. Ya. Itu kata Syekh Abdurrazak li'annahuma zadut talibil ilm. Kerana kedua, hal ini merupakan ya bekal dari seorang penuntut ilmu Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Terfokus kepada para Santri Ya Hendaknya menyebutkan ya, Menyebutkan diri untuk Senantiasa Mencatat, kalau sibuk mencatatkan Tidak balik-balik juga Kepada temannya ya, Tidak balik-balik kepada temannya Baik. Kita lanjutkan Poin yang keenam, yaitu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, wassaynya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa. Allahumma inni min ilmin la wa min la, wa min la, wa min la Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat hati yang tidak khusyuk jiwa yang tidak kenyang tidak merasa puas dan dari doa yang tidak dikabulkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa hal di antaranya adalah ilmu yang tidak bermanfaat karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Asy-Syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di antara ilmu yang tidak bermanfaat ya. Yang pertama adalah ilmu yang murni tidak ada manfaatnya. Yeah. Ilmu yang murni tidak ada manfaatnya. Ya, yeah, seperti kata beliau, kaulumis sihir. Seperti ilmu sihir. Ya. Yeah. Seperti ilmu sihir. Ilmu sihir ilmu juga, tapi ini ilmu yang sama sekali tidak ada manfaatnya bahkan seorang yang mempelajarinya berdosa ya dia berdosa bahkan termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ini diantara ilmu yang tidak bermanfaat Demikian juga misalnya seperti ilmu filsafat, ya ini hanya membahayakan ya bagi seorang yang mempelajarinya, ya karena itu orang-orang yang belajar ilmu filsafat banyak diantara mereka yang akhirnya menyesal, ya akhirnya menyesal. Iya, karena memang tidak ada manfaatnya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua di antara ilmu yang tidak bermanfaat bermanfaat adalah menyibukkan diri pada ilmu-ilmu yang boleh asalnya mubah tapi melalaikan dari perkara yang bermanfaat. Ya. Atau melalaikan dari kewajiban. Ya. Melalaikan dari kewajiban. Jadi misalnya dia mempelajari sesuatu yang asalnya boleh. Ya. Tapi melalaikan dia dari kewajibannya. Ya, melalaikan dari salat berjamaah. Bagi laki-laki. Ya. Maka yang seperti ini adalah. Hal yang tidak dibolehkan. Ya. Yang ketiga. Dari. Ilmu yang tidak bermanfaat. Adalah. Al-ilmu syar'i. Al-adhi la ya'amalu bihi Ya'riful khaira Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ya, yang tidak diamalkan oleh orang yang mempelajarinya. Ya. Jadi dia belajar ilmu syar'i, tapi dia tidak mengamalkannya. Sehingga apa kata beliau? Dia mengetahui kebaikan, tapi dia tinggalkan. Dia tahu kalau salat wajib itu bagi laki-laki wajib berjamaah. Ya, tapi dia tidak kerjakan. Ya, dia tidak amalkan. Ya. Dia ketahui kebaikan, namun dia tidak mengamalkannya. Dan dia ketahui keburukan, tapi dia melanggarnya. Ya, ah, ini juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu syar'i yang dipelajari oleh seorang, tapi dia tidak amalkan. Dia hanya mengetahui kebaikan, tapi dia tinggalkan. Dia tidak mengamalkannya. Dia tahu keburukan, tapi dia tidak menghindarinya. Ya, maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu jamaah yang diuliakan oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala, buah dari ilmu itu adalah amalan. Ya, buah dari ilmu. Itu adalah amalan. Nah, kemudian di antara ilmu yang tidak bermanfaat kata beliau yeah. adalah alisjgalu bilgul bilulumit tabiyyah. Ida agar da sahabuha anilulumit diniyah seorang Menyibukkan diri pada ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu sosial, ya, yang memalingkan pelakunya dari mempelajari ilmu agama. Ya, jadi masya Allah kalau ilmu umum bah, luar biasa semangat, ya, semangat. Tapi dia tidak mempelajari apa? ilmu agama. Ya. Pelajari bahasa ini, bahasa itu, bahasa ponya semua bahasa dipelajari. Tapi bahasa Arab dia tidak pelajari. Padahal bahasa Arab adalah alat untuk memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sibuk mempelajari ilmu sosial, ilmu umum namun berpaling dari ilmu agama. Itu diantara ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Terus apa ilmu yang bermanfaat itu? Kata beliau. Amma ulumun nafi'ah. Adapun ilmu yang bermanfaat. Adalah fahuwa ulumud Yeah. ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu agama yeah. dan apa yang bisa menopang dari ilmu agama itu seperti ilmu bahasa Arab dan segala jenisnya ya yeah. ya dan segala cabang-cabang dari bahasa Arab ya terdiri dari 12 cabang ya yang selalu kita ya buka ya nahu saraf ya itu pun biasa rame pendaftar ya kadang juga ada yang cuma mendaftar ya setelah itu di mana nih onda lanjut Tayyib. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama dan apa yang menopang dari ilmu agama itu seperti ilmu bahasa Arab dan segala jenisnya. Ya, wa mafihi islahul din, wa dunya, wal akwal, wal akhlak. Demikian juga ilmu-ilmu, ya, yang akan memperbaiki agama dan dunia. Ya, artinya membantu. Ya, memperbaiki keadaan, memperbaiki kondisi, memperbaiki akhlak. Ya. Memperbaiki akhlak. Seperti apa? Ya, seperti ilmu-ilmu dunia, ilmu kedokteran misalnya. Ya, itu dibutuhkan. Ya, untuk menjaga kemaslahatan. Ya, menjaga kemaslahatan. Ya, ada diantara kaum Muslimin yang harus mempelajari itu. Ya. Nah, jadi inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang ditopang dengan ilmu bahasa Arab. Di dalam kitab Fadlu ilmi salaf ala ilmi al khalaf disebutkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu. Kalau memenuhi dua hal, ya. Yang pertama adalah ilmu yang dengannya seorang mengenal Allah Subhanahu wa Ya. Seorang mengenal Allah Subhanahu Wataala, mengenal nama-namanya yang indah, Men mengenal sifat-sifatnya, ya mengenal perbuatan-perbuatan Allah yang agung. Dan yang seperti ini akan ya, melahirkan konsekuensi adanya pengagungan kepada Allah. Adanya rasa takut kepada Allah, adanya rasa cinta ya, adanya rasa harap, kemudian tawakal serta ridho dengan takdir dan ketentuan Allah. Ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dengannya seorang mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal ya perbuatan-perbuatannya, mengenal hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan melahirkan apa? Ya, melahirkan rasa takut, melahirkan pengagungan kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, ya rasa harap kepada Allah. Dan senantiasa rida dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua ya, Adalah Ilmu Yang dengannya seorang mengetahui Hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala Ilmu yang dengannya seorang mengenal Hal-hal yang diridhai oleh Allah Hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga seorang, ya akan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ilmu yang bermanfaat, ya. Dan itu yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita singgung tadi, bahawa ya dari ummu salama Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat ya, entah itu ilmu yang murni tidak ada manfaatnya atau ilmu yang menyebabkan seorang itu sibuk dan berpaling dari ilmu agama atau ilmu agama yang tidak diamalkan, ya, ilmu agama yang tidak diamalkan itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dan dari hati yang tidak khusyuk, ya, diantara sebab hati itu tidak khusyuk, ya, adalah karena terlalu banyak atau terlalu panjang angan-angan ya terlalu banyak angan-angan ya tentang dunia sehingga apa sehingga lalai dari akhirat ya dan di antara sebab juga hati itu tidak khusyuk adalah tidak berzikir kepada Allah ya tidak membaca Al-Qur'an ya adakah lihat bahwasanya dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala Panjang angan-angan inilah yang menyebabkan seorang itu hatinya tidak tidak khusyuk, iya, tidak merasa takut ya kepada Allah Subhanahu Wataala, iya, karena itu di dalam doa yang seharusnya juga senantiasa diucapkan oleh seorang hamba. Adalah ya, mukol di balpulu, tapi ala yang membolak-balikkan hati ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, karena hati setiap hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membolak-balik sesuai dengan kehendaknya, ya, sesuai dengan kehendaknya. Maka kita senantiasa meminta Agar dikokohkan Hati kita wa min la Dan meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari jiwa yang tidak pernah merasa puas Tidak merasa puas Sudah dapat satu Mau lagi yang satunya sudah dapat ini, mau lagi itu Ya Laukana li bani adam wa diyan zahab Seandainya anak adam itu punya Dua lembah dari emas Maka pasti dia akan menginginkan Lembah yang ketiga Ya Lembah yang, yang ketiga Apa sebabnya? Jiwanya tidak puas Ya Karena itu diantara kiat Supaya seorang itu Ya, Memiliki jiwa yang puas Adalah Selalu melihat nikmat Allah Selalu menghitung-hitung nikmat Allah Ya Karena itu para as-salaf Di antara mereka ada yang mengatakan Ta'dadun ni'm Mina syukur Ta'dadun ni'm Mina syukri Menghitung-hitung nikmat Itu bagian dari kesyukuran Ya Menghitung itu nikmat bagian dari kesyukuran sehingga apa? Suara itu merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Tapi yang namanya manusia. Di antara sifat manusia itu adalah al-kanud. Di antara sifat manusia adalah al-kanud. Itu yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Adiyat. Innal insana li rabbihil kanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada rabb Apa makna al-kanud? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkan makna al-kanud, kata beliau, huwa alladhi ya'uddu al-masa'ib wa Al-kanud itu adalah Yaudul al-masa'ib, suka menghitung-hitung musibah. Ya? Jadi pokoknya kalau musibah dia hitung, ah, saya dapat begini, rugi lagi ini, ini proyek saya tidak jalan lagi, ya. Pokoknya dia hitung semua musibah, ya. Wayang dan dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga apa? Inilah yang menyebabkan dia tidak merasa, merasa puas, ya. di diantara tips. Supaya seorang itu merasa puas adalah selalu melihat ke bawah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilaman wa asfalaminkum. lihat orang yang ada di bawah kalian." Ya, selalu melihat ke bawah dalam perkara dunia. Ya, alhamdulillah saya dapat, alhamdulillah ya, saya ya bisa begini. Ini tetangga saya atau teman saya ya. Ini harus kita lihat, selalu melihat ke bawah, ya. Dan orang yang selalu merasa puas, itulah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saw bersabda, "Kau aflaha man aslama, waruzikah kafafa, wakannallahu wakannallahu fima atah." Ya, awak Al maklumlah, Nabi saw. Sungguh. Beruntunglah orang yang masuk Islam. Yeah. Sungguh beruntunglah orang yang masuk Islam. Yeah. Dan diberi rezeki yang cukup. Jadi Nabi tidak mengatakan diberi rezeki yang banyak. Yeah. Karena banyak juga orang banyak rezekinya, tapi tidak cukup. Yeah. Makanya pas-pasan itu bagus. Yeah. Pas mau beli mobil. Ada, ya, <tik> ya. pas mau menikah, ada. Wah, itu ya. Tapi kalau sebaliknya, pas mau beli, tidak ada. Wah, repot ya. Ala kuliah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam ya diberi rezeki yang cukup. Artinya apa? Dia selalu yang merasa cukup. Ya? Tidak merasa kurang, karena bagaimanapun banyaknya rezeki yang kita dapatkan, tapi kalau hati tidak merasa cukup, tetap kita akan merasa fakir. Ya? Tetap kita akan merasa fakir. Lay salghina anka saratin arad. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta yang kita miliki, walaupun lay salghina nafs, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa kekayaan hati ya karena itu nabi mengadakan ya dan orang yang beruntung juga adalah orang yang selalu merasa qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ini perlindungan nabi Allahumma inni a'udzubika min ilmil la yanfa wa min qalbil la yahsha wa min nasfi wa min nafsin la tasba wa min du'a illaa yustajabulaha dan dari doa yang tidak diterima ya doa yang tidak di diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala iya para ulama menyebutkan ya bahwa doa itu kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah mengumpulkan 10 syarat. Walaupun itu bukan batasan. Ya. Beliau mengumpulkan di dalam ya, syair beliau tentang 10 syarat diterimanya doa. Kata beliau, qalu syurutud du'ail mustajabilana. Ya. kata beliau para ulama menyebutkan ya 10 syarat doa yang mustajabah Berilah kabar gembira Siapa yang memenuhi Sepuluh syarat ini Maka doanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Syarat yang pertama Taharatun Ya bersuci Ya bersuci Baik itu bersuci secara hissi Maupun bersuci secara Maknawi Bersuci secara hissi seperti dia bertahara Berwudu Ya atau bersuci secara maknawi Dia menjauhkan diri Dari ya, maksiat Kesyirikan, hasad Iri, dengki dan selainnya Dari kotoran-kotoran kotoran Jiwa ya Ini yang pertama, tohara Wasalatun yang kedua Bersalawat ya Bersalawat di, di awal doa Kemudian bersalawat di akhir Di akhir doa yang ketiga disertai dengan penyesalan ya banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga, yang keempat, waktun memilih waktu yang baik waktu yang mustajabah ketika safar antara adhan dan iqamah ketika turun hujan, ya, ketika sahur di akhir malam, ya, di antara ada apa di, di waktu berbuka dan selainnya, apalagi kalau kita mengumpulkan dua atau tiga waktu yang mustajabah, misalnya lagi safar, akhir malam, turun hujan, berdoa kepada Allah, wah itu luar biasa. Ya, tembus. Ya. Lagi safar antara azan dan iqamah turun hujan. Pas lagi dizalimi. Ya. Kan doa orang yang dizalimi tidak tertolak. Iya. Itu ya doa yang sangat mustajab. Iya. yang kelima khusyu'. Ya. Berdoa dengan khusyuk, ya Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Orang-orang ya. yang hatinya lalai harus khusyuk, ya betul-betul minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi syarat yang berikutnya sahih. selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan kita mengatakan saya ini sudah lama berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah, berbaik sangka. Ya. Pasti ada yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau Allah simpan nanti di akhirat baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Kemudian syarat yang berikutnya wa ilqotin harus memenuhi perut Mengisi perut dengan makanan yang halal. Di antara penghalang doa, ya adalah makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, ya, sebagaimana dalam hadis yang panjang. Ya. Korian syarat yang berikutnya, walayudahabi maksiatin dan tidak boleh berdoa dengan maksiat, ya. Ya Allah, jadikanlah tetangga saya berkelahi dengan tetangga yang satu. Ya. Ini tidak boleh. Ini doa maksiat. Ya. Kemudian syarat yang ke-9. Wasmun yu ya. nasib. Menggunakan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Razak Urzubni. Ya Rahman Irhamni. Ya Ghaffar Ingfirli. Ya Wahab Habli Minas Salihin ya dan seterusnya menggunakan nama Allah yang sesuai dan yang ke-10 makrunun bilhah bi ya yaitu disertai dengan rengekan ya disertai dengan rengekan merengek kepada Allah ya hari ini minta besok minta lagi lusa minta lagi terus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti anak kecil yang tidak dikasih. Dia minta terus. ya Itulah yang disebut dengan ilhah. Ya, selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang ketujuh. Berlindung dari sifat lemah dan malas. Ya. Ini dua sifat yang. Ya. Tidak bagus. Ya. Walaupun sifat malas itu lebih buruk dari sifat lemah. Ya. Karena sifat malas itu akan melahirkan sifat lemah. Iya. Jadi sifat malas itu akan melahirkan sifat sifat lemah. Iya. Kadang ada orang yang lemah tapi dia punya semangat. Ya. Maka sesuatu yang tadinya mungkin dia tidak mampu melakukannya, tapi dia punya semangat, maka dia mampu melakukannya. Ya. Kadang ada orang yang secara fisik ya, secara fisik dia sudah tua, sudah lemah, tapi masih mampu berdiri lama di dalam salat. Ya. Kenapa? Karena dia punya semangat ya tidak malas dan sebaliknya kadang ada orang yang berjalan dari rumahnya berjalan dari rumahnya ya ketemu dengan temannya dia bicara sambil berdiri sampai di masjid dia salat sambil duduk ya ada yang seperti itu Pak ya ada yang seperti itu dan Syekh Abdul Razzaq Habibahullah taala menyebutkan yang seperti ini adalah tidak boleh ya kenapa dia mampu berdiri Ya. buktinya kalau dia ketemu dengan temannya, dia bicara sambil berdiri. Ya. Dia jalan ke rumahnya. Ya, tapi kenapa kalau dia sampai di masjid, dia ambil kursi kemudian duduk? Allahu Akbar. Ini kenapa? Karena ya sifat malas. Ya, sifat malas. Nah, karena itu sifat malas lebih buruk daripada sifat lemah. Kenapa? Karena ya kemalasan akan melahirkan kelemahan. Ya, kelemahan. Nah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhl wa bika min 'adabil qabr wa min fitnatil mahiyah wal mamat." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ya lemah al-ajis ya sifat lemah nah baik itu lemah secara fisik atau lemah keimanan ya lemah keimanan walaupun ya orang yang beriman Bagaimanapun lemahnya keimanannya selama dia beriman, maka tetap dia lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Ya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-mu'minul qawi khairun wahabuillah min minal miniat doif. Momin yang kuat, ya, momin yang kuat. Apakah itu kuat keimanannya atau kuat fisiknya? Itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Daripada mukmin yang lemah. Kemudian Nabi ingatkan. Ya. Wafi kullin khair. Masing-masing keduanya punya kebaikan. Ya. Artinya. Walaupun dia lemah. Tapi selama dia beriman. Maka dia jauh lebih baik daripada. Yang tidak lemah. Ya. Apa yang tidak beriman. Walaupun kuat secara fisik. Ya. Walaupun kuat secara, secara fizik. Nam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, wal kasal, ya dari sifat malas, ya malas yang melahirkan apa sifat lemah sehingga apa melahirkan ya sifat menunda-nunda. Ya, jadi menunda-nunda itu juga lahir karena sifat malas. Dan itu yang diingatkan oleh Al Imam Al Hasan Al basri rahimahullahu taala ya beliau ingatkan khusus kepada para pemuda ya kata Al, kata al Imam Al Hasan Al basri rahimahullahu taala ya ma'syarasy ma syabab iyakum wat taswif wahai para pemuda iyakum wat taswif ya hindarilah Hati-hatilah, waspadailah at-taswif. Apa itu at-taswif? Saufa af'al. Saufa af'al. Saya akan melakukan begini, nanti saya akan begini, nanti akan begini, tapi dia tidak lakukan. Ya. Sifat menunda-nunda. Ya. Apa sebabnya? Karena adanya kemalasan tadi. "Oh, nanti lah besok baru kerja PR." Ya, padahal bisa dia kerja PR-nya hari ini, ini santrinya. Ya. nanti besok saya hafal ini. Padahal dia bisa menghafal hari ini. Ya. Kenapa muncul ini? Ya, sikap menunda-nunda karena adanya al-kasal tadi. Ya. Kata seorang penyair, ya, al-jaddu bil-jiddi wal-hirmanu bil-kasali. Ya. Keberhasilan itu didapatkan karena kesungguhan. Ya. keberhasilan akan didapatkan karena kesungguhan. Walhermanu bil kasal. Sementara kegagalan itu akibat kemalasan. Ya. Jadi banyak banyak orang yang gagal itu disebabkan karena karena malas. Ya. Maka Nabi SAW berlindung darinya. Ya. Waljuban. berlindung dari sifat aljuban Ya. Pengecut. Ya, walharami walbukhl, ya, walharam, ya, apa namanya kejelekan di waktu tua, pikun, ya. Kemudian walbukhl, kebahilan, ya, alharam, kejelekan di waktu tua atau sifat pikun, ini juga adalah hal yang tidak bagus, ya. Ketika seseorang mencapai usia pikun sehingga apa? kembali seperti anak-anak, ya kembali seperti anak-anak. Ya, nah, ya dia tidak sadari apa yang dia lakukan, dia tidak ingat apa yang dia ucapkan, ya sehingga apa Nabi Shallallahu Alaihi berlindung darinya. Dia suka lupa, ya ini adalah hal yang tidak bagus, ya dan Subhanallah. Kita lihat orang-orang yang mempelajari agama dengan baik, ya, mempelajari agama dengan baik, ya, itu diantara sebab sehingga seorang tidak pikun. Ya, kita lihat bagaimana para ulama kita, ada yang umurnya, ya, puluhan, ya, 80 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, ya, tapi dijaga oleh... Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita senantiasa bersemangat untuk selalu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan menjaga kita. Kita jaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga menjaga kita. Nah, kemudian ya Al-juban wal-bukhal. Ya, Nabi SAW bersabda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibn Hibban. Ya. Nabi SAW bersabda. syarru ma fi rajulin. Syuhun hali'un. Wajubanun khali'un. Dua sifat yang sangat buruk. Ya, dua sifat yang sangat buruk. Ya. Pada seseorang Apa itu syuhun Haliun Ya Yaitu rasa sifat pelit Yang benar-benar pelit Ya Jadi sifat pelit Yang keterlaluan pelitnya Sampai kewajibannya Saja dia tidak Mau keluarkan Ya saking pelitnya Jangankan sedekah yang Ya yang sunnah Zakat hartanya saja Dia tidak keluarkan Ya Dia juga apa? Kewajibannya terhadap keluarganya Kepada istrinya dan anak-anaknya Itu juga pelit Ya Syuhun hali' Ya Pelit yang betul-betul pelit Ya Wajubnun khali' Dan Ya, pengecut. Ya, yang betul-betul pengecut. Ya, pengecut. Nah, ya, maka sifat ini adalah harus dihindari. Ya, apalagi kalau seorang itu berada di atas kebenaran. Ya, maka tidak boleh seorang bersifat pengecut. Nah. Kemudian wa a'udzu bika min bil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini saya kira sudah kita bahas tadi Di pertemuan sebelumnya 6 Kemudian yang ke 8 Berlindung dari akhlak yang buruk Berlindung dari perangai yang buruk Iya, Berlindung dari etika yang Buruk Di antara perkara Yang sangat Diperhatikan Di dalam agama kita Ya Selain aqidah Selain ibadah Selain muamalah Yang Sangat diperhatikan juga Adalah masalah akhlak Ya Masalah akhlak Ya karena itu kita lihat bagaimana para ulama kita ketika mereka menulis kitab-kitab yang terkait dengan masalah aqidah, kadang diantara mereka ada yang menyelipkan pembahasan masalah akhlak. Ya, pembahasan masalah akhlak. Anggaplah misalnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ya, di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu beliau bahas tentang masalah Aqidah Ya. Tauhid, asma wa sifat. Ya. Kebanyakan yang dibahas di dalam kitab tersebut, tapi di akhir pembahasan beliau menyinggung tentang masalah akhlak. Ya. Menunjukkan bahwasanya akhlak ini adalah perkara yang sangat yang sangat penting. Ya. Perkara yang sangat yang sangat penting. Dan Nabi SAW menyebutkan innama bu'it tu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan ya akhlak yang mulia. Dan akhlaknya Nabi SAW itu adalah Al-Qur'an. Ya, sebagaimana kata Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Apa maknanya? Ya, maknanya bahwasanya tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an kecuali beliau menjalankannya. Dan tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an kecuali beliau menjauhinya. Ya, itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu contoh akhlak yang sangat indah dari Nabi sallallahu Ya. Pernah Nabi sallallahu melakukan perjalanan bersama dengan para sahabat. Ya, ke Madinah. Iya, bersama beberapa sahabat, ya satu rombongan. Di antara rombongan tersebut adalah Jabir bin Abdullah, Taala anhu. Ya. Di perjalanan ternyata ontanya Jabir ini jalannya lambat-lambat. Ya. Dan Nabi perhatikan hal itu. Kenapa ontanya Jabir ini agak lambat ya? Maka Nabi SAW menunggu Jabir ya. Kemudian setelah itu, ya jalan bersama ya ditanya ya, "Wahai Jabir, apa kamu sudah menikah?" Ya, kata Jabir, "Iya ya Rasulullah, sudah menikah." Ya, janda atau perawan ya yang sudah dinikahi. Kata Jabir, janda wahyir Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau tidak menikahi perawan? Ya sehingga engkau bisa bermain-main dengannya, bercanda dengannya, dan dia juga bisa bercanda dengan kamu. Ya, maka Jabir bin Abdullah mengatakan, saya ini kan punya banyak saudara perempuan. Ya, beliau apa namanya? Mungkin ya kalau janda, bisa lebih perhatian terhadap saudara. Perempuannya diterima oleh Nabi SAW. Alasannya ya, maka ya, sepanjang perjalanan Nabi SAW mengatakan, "Wahai Jabir, ya, apakah engkau ingin menjual ontamu?" Kata Jabir, "Iya, wahai Rasulullah." Kalau begitu, kata Nabi, "Saya beli ya nanti." Kalau sampai di Madinah, ya saya, ya saya beli, saya bayar begitu. Sampai di Madinah dipanggil Wahid Jabir mana ontanya ya dibawakan kemudian dibayar oleh Nabi SAW ya setelah dibayar Nabi SAW mengatakan Wahid Jabir ambil ontamu kata Jabir kan ini sudah dibeli kenapa saya ambil kata Nabi ya ambil ontamu kan itu sudah hak saya ya saya bisa kasih ya begitu ya Diambil ontanya. Nabi berkata lagi. Ambil juga uangmu. Iya, Kira-kira ada yang mau begitu. Sebentar ini. Ya. Beli motor. Ya. Setelah itu. Ya. Panggil pemiliknya. Ya. Ambil motor tak. Ya. Setelah dibayar. Ya. Ambil motor tak. Ambil juga uangnya. 20 juta. Ya. Ini kan akhlak yang sangat luar biasa. Ya, akhlak yang sangat biasa. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ya, apa ya kita ini yang mengenal Sunnah. Walhamdulillah Ini nikmat yang sangat besar. Maka hendaknya kita senang memperlihatkan akhlak yang baik kepada manusia. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga kita? Ya. Bagaimana akhlak kita kepada istri kita? Bagaimana akhlak kita kepada anak-anak kita? Bagaimana akhlak kita kepada muzie? Iya, karena kadang juga ada orang. Iya, sebelum kenal sunnah, wshallah dia bergaul, dia ya ramah terhadap orang. Begitu kenal sunnah, ya senyum pun susah. Ya, ini kurang. Ya, maka Nabi saw di sini, ya berlindung. Ya, disebutkan. Dari Ziad bin Ilaqah dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ya akhlak yang munkar ya Aku berlindung kepadamu dari akhlak, hawa nafsu dan amalan-amalan. Ya. Aku berlindung kepadamu dari akhlak dan amalan-amalan serta hawa nafsu yang yang mungkar. Ya. Nabi berlindung dari tiga hal: akhlak yang buruk, amalan yang buruk, ya. dan hawa nafsu yang yang buruk. Ya. Hawa nafsu yang yang buruk. Nah. Yang dimaksud dengan Mungkaratul akhlak, yeah. seperti apa? Seperti ujub. Yeah. Ujub itu menganggap diri, ya, yeah, lebih baik dari orang lain. Dan ini sifat yang sangat berbahaya. Ya, yeah. ini sifat yang sangat berbahaya. Ujub bisa menghancurkan amalan setelah beramal. Ya, kalau seorang sudah beramal kemudian dia ujuk terhadap amalannya maka itu bisa membatalkan amalannya. Ya, kalau ria kan membatalkan amalan saat beramal. Ya, saat beramal. Tapi kalau ujuk, ah itu biasanya muncul setelah beramal, merasa bangga. Oh kalau bukan, ya. Oh kalau bukan saya ini tidak akan jadi. Kalau bukan, ah ini ujuk. Ini hal yang tidak dibolehkan. Dan itu termasuk akhlak yang buruk. Ya. Di antaranya juga kesombongan. Dan kesombongan itu bisa muncul disebabkan karena apa? Merasa diri lebih dari orang lain. ya. Kesombongan bisa muncul disebabkan karena merasa dirinya lebih dari orang lain. ya. Mungkin dia merasa lebih dari sisi... Nasabnya. Mungkin dia merasa lebih dari sisi ilmunya. Mungkin dia merasa lebih dari sisi jabatannya. Mungkin dia merasa lebih dari hartanya. Atau yang lainnya. Yang jelas dia merasa lebih dari yang lain. Itu sebab munculnya kesombongan. Karena itu iblis. ya Iblis. Ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya, ya apa yang menghalangi engkau untuk bersujud, ya untuk tidak bersujud, ya terhadap apa yang Aku perintah? Apa kata iblis? Ya, Kata iblis, saya lebih baik dari dia. Amen. jadi dia merasa dirinya lebih baik sehingga dia tidak tidak mau sujud kata iblis Ana minhu. saya lebih baik dari dia engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari dari tanah Ya yeah. dan biasanya biasanya orang yang merasa lebih baik dari orang lain itu sebenarnya dia ya yeah, atau kadang dia keliru Sebagaimana iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Padahal kalau dilihat dari asal usulnya. Tanah jauh lebih baik daripada api. Ya. Yang mana lebih besar manfaat tanah atau api. Ya. Tidak ada orang yang bisa berjalan di atas api. Ya. Tidak ada orang yang bisa berjalan di atas api. Iya Tapi berjalan di atas tanah. Masya Allah kita bisa berjalan di atas tanah. Tidak ada orang yang bisa menanam di atas api. Ya kita bisa menanam di atas di atas tanah dan seterusnya dari manfaat tanah. Karena itu orang yang menyombongkan diri dan ini akhlak yang buruk. Ya, ini akhlak yang buruk, ya. Muncul karena merasa diri lebih baik walaupun sebenarnya mungkin orang lain lebih baik daripada dirinya. Ya. Merasa diri lebih baik padahal orang lain banyak kebaikan-kebaikannya dari dari dirinya. Ini jamaah yang dimilihkan oleh Allah SWT. Munkaratul akhlaq. akhlak yang buruk. Sifat ujung. Ya. Sifat ya, kesombongan. Sifat hasad. Ya. Ini semua. Ya adalah sifat-sifat yang tercelah. Ya. Sifat hasad. 6. Kemudian. Nabi SAW berlindung dari kemunkaran. kemunkaran amalan. Ya. Apa itu amalan-amalan yang mungkar? Amalan-amalan yang mungkar adalah amalan-amalan yang buruk. Ke zina. Ya. Seperti berzina. Wasyur bil khamar. Minum khamar. Demikian juga mencuri. Dan selainnya dari amalan-amalan yang buruk. Ya. Termasuk juga usaha-usaha yang haram. Usaha-usaha yang yang haram. Ya. Kemudian. Ya berlindung dari hawa nafsu yang buruk mungkaratul ahwa ya kemungkaran hawa nafsu apa maksudnya ya seperti keyakinan-keyakinan yang mungkar ya keyakinan-keyakinan yang sesat ya pemikiran-pemikiran yang yang menyimpang ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu biasanya asal munculnya karena memperturutkan hawa nafsu ya karena memperturutkan hawa nafsu, itu merupakan sebab ya munculnya pemikiran yang, yang menyimpang, ya dari ya apa namanya asalnya karena ya memperturutkan hawa hawa nafsu nah karena itu ya Asy-Sali bin Fauzan hafizhahullah taala menyebutkan bahwasanya di antara sebab munculnya perkara-perkara baru di dalam agama di antara sebab munculnya perkara-perkara baru di dalam agama ya perkara bida'ah itu di antara sebabnya adalah ittibaul hawa ya memperturutkan hawa nafsu ya memperturutkan hawa nafsu ya mengikuti hawa hawa nafsu ya sehingga apa sehingga berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ah ini bahayanya. Ya, maka seorang ya, ya berlindung dari tiga perkara ini. Akhlak yang buruk, amalan yang buruk dan hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang, yang buruk. Apa akhlak yang baik? Ya, apa akhlak yang baik? Akhlak yang baik sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah Al Hasan Al basri rahimahullahu taala. Akhlak yang baik itu adalah kafful adza, wa badlun nada, wa talaqatul Ya. Ini tiga. Akhlak yang yang baik. Ya. Apa itu kafful adza? menahan gangguan tidak mengganggu orang ya tidak mengganggu ya dengan lisan ya dengan kalimat-kalimat yang buruk ya kalimat-kalimat yang mengandung celaan demikian juga tidak mengganggu dengan tangan ya tidak mengganggu dengan dengan tangan kaful Aza ya menahan gangguan ya Wabatul Nada gemar melakukan kebaikan, ya, yeah. gemar melakukan kebaikan, ya. Yeah. Kalau misalnya, ya, yeah, contoh yang konkret, ya, yeah, ada kerja bakti, ada gotong royong, dia suka ikut di situ, ya. Yeah. Nah, demikian juga kebaikan, kebaikan yang, yang lain, ya, yeah. ada info-info taalim dia share, ya, yeah. itu semua adalah bentuk-bentuk kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, waqalatul wajh. Ya. Senantiasa berwajah ceria. Ya. Suka senyum kepada orang. Ya, bahkan senyum itu adalah sedekah kata Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita tersenyum, maka orang juga akan tersenyum, sebab kita sehingga dia mendapatkan kebahagiaan, ya. Dan diantara kebaikan itu adalah memasukkan kebaikan, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, ya. Maka tak kala kita tersenyum kepada teman kita, itu akan senyum, ya. Tapi coba kalau ya tidak tersenyum, ya, maka ya. Mungkin akan bertanya-tanya, "Ada nah apa ini? Kenapa biasanya suka senyum, kenapa hari ini tidak tidak tersenyum?" Ya, mungkin belum lunas utangnya. Nah. Taib. Wallahu taala. Ya. ini ya doa yang sangat indah. Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya kita berusaha untuk ya selalu mengamalkannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke kesembilan Ini. berlindung dari kekufuran dan kemunafikan. Ya, walaupun di sini ada beberapa bentuk perlindungan, ya, Nabi saw atau beberapa sifat yang Nabi saw berlindung darinya. Ya, di antaranya adalah kekufuran dan kemunafikan. Ia ya. dari Anas bin Malik, radhiyallahu taala anhu, bahasannya Rasulullah saw berdoa. Ia. Ya. Ini doanya ya, panjang sebenarnya. coba diantara doanya <tuh> wal wal wal -nifaq, ah, wal yeah. Dan aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Ya, yeah, dari kefakiran. Kenapa berlindung dari kefakiran? Karena ya kefakiran ini itu bisa menimbulkan sifat hasad ya bisa menimbulkan sifat hasad ya, sifat dengki demikian juga apa? sifat tamak kepada orang lain ya itu biasanya, walaupun tidak, ya tidak umum, ya, tapi kadang karena kefakiran, sehingga apa muncul sifat hasad, sifat dengki, apalagi kalau orang-orang kaya pelit, ya. Kalau orang-orang kaya pelit, ya, bakhil terhadap orang-orang miskin, ya, maka orang-orang miskin, orang-orang fakir. Itu akan muncul dalam dirinya ya sifat ini. ya. Maka dari situ, bisa saja orang-orang fakir mendoakan keburukan kepada orang-orang kaya. Maka disitulah indahnya syariat Islam. Di sana ada zakat. Di sana ada sedekah. Di sana ada nafkah. Dan seterusnya. Yang berhubungan dengan apa? sifat-sifat ya, sosial yang bisa membantu saudara-saudara kita, yang bisa menutup celah ya dari sifat-sifat iri, dengki, dan hasad tadi. Ya kalau orang mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakatnya, maka itu akan menutup ya sifat hasad dari orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya dan seterusnya. Nah, jadi sifat atau ya kefakiran Nabi SAW berlindung darinya. Ya, wa tuh bikamin wal kufur dan aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran. Kekufuran itu ada dua, ya. Kekufuran secara bahasa bermakna atau at ya. artinya menutup, ya, menutup. Ya. Dan kekufuran ini Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Ada dua ya. Yang pertama adalah Kufurun akbar Yukhriju anil millah Yukhriju minal millah ya. Yang pertama adalah Kufur besar Yang Mengeluarkan dari Agama Ya Kufur Akbar yang mengeluarkan dari agama. Jadi di antaranya adalah kufur takdir, kufur karena mendustakan, ya mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ya para nabi, para rasul, ya di antaranya juga masuk dalam hal ini adalah kufur ibadat, walistikbar, mata sedik, kufur, ya disebabkan karena apa? Enggan. Dan kesombongan. Walaupun dia benarkan. Ya. Seperti apa? Kufurnya iblis. Ya. Wa idhkunna lil malaikatis judu li adam afasa jadu. Illa iblis. Aba was takbar. Ya. Jadi sebutkan kenapa iblis tidak mau sujud. Aba ya. was takbar. Dia enggan. Dan menyombongkan. Menyombongkan diri. Ya. Ya. Dan ini termasuk, ya, apa namanya, hal yang mengeluarkan dari, ya, keislaman. Demikian juga kufur liarat, ya, kufur, ya, apa namanya, berpaling, ya, berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari peringatan-peringatan Allah, berpaling dari peringatan, ya, para Rasul, ya, ini aliarat, ya. Demikian juga kufur nifak kufur ya kemunafikan ya dan yang dimaksud di sini adalah ya nifaq i'tiqadi sebagaimana kan disebutkan ya dan yang kedua adalah kufrun asghar kufur kecil la yukhriju minal millah tidak mengeluarkan dari agama ini biasa juga diistilahkan dengan al kufrul amali Ya, al-kufurul amali, ya, kufur amalan, ya, seperti ada biasa istilah kufur ni ya, kufur ni belum tentu apa namanya mengeluarkan dari keislaman, ya. Atau misalnya Nabi Sallallahu Alaihi bersabda, Sibabul muslimi fusu wa kita luhu kufurun, <tuan> mencela orang yang beriman itu adalah kefasikan. Dan membunuhnya itu adalah kekufuran. Ya, kufur di sini adalah kufur amali, bukan kufur etikadi. Ya, karena itu dosa membunuh. Ya, keyakinan alus wal jamaah membunuh itu adalah dosa yang sangat besar, tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya, dan itu keyakinan yang menyelisihi. Ya, orang-orang khawarij. Ya, yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari dari Islam. Ya, keluar dari Islam. 6. Demikian juga misalnya man bi ghairillahi faqad kafar. Ya, au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur. Ya, ini semua kufur ya amalan. Au asyrak, ya, atau dia melakukan kesyirikan, syirik kecil. Ya, syirik syirik kecil. Nah, ya Nabi SAW Alaihi berlindung dari kekufuran wal fusuk, ya, dan kefasikan. Nabi SAW berlindung dari, ya, kefasikan. Ya. Alfisku kefasikan itu secara bahasa bermana al furuj, ya, keluar, ya. Dan secara istilah Al-Fisku adalah Al-Khuru'yu anta'atillah Keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada orang yang keluar dari ketaatan Keluarnya secara keseluruhan Ya Dan ini menyebabkan kekufuran Ya menyebabkan kekufuran. Nah, dan ada yang keluar ya, itu tidak menyebabkan kekufuran dan inilah yang dimaksud. Ya, yaitu fasik. Fasik artinya orang yang mengerjakan dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Ya. Pelaku dosa besar dan pelaku dosa besar ini sekali lagi tidak dikeluarkan dari dari Islam. Ya, tidak dikeluarkan dari Islam. Tapi dia dikatakan ya, mukmin dengan keimanannya. Ya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi naqisul iman, kurang keimanannya. Ya, kurang keimanannya dan tidak dikeluarkan dari dari Islam. Maka disinilah diistilahkan dengan istilah fasik. Ya, fasik ya. Walaupun ada, ya juga yang fasik yaitu bermakna kekufuran, ya seperti fasa ka'an amri robbi. Ya, maka dia ya fasik terhadap perintah robbnya. Ya, maksudnya di sini adalah kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku berlindung kepadamu dari sifat kefakiran, kekufuran, kefasikan, wa Ya, ashikok itu artinya kedurhakaan, ya penentangan, ya kepada Allah Subhanahu Wataala, ya wanifak dan kemunafikan. Nifak ada dua, ya ada nifak I'tiqadi dan ada nifak amali. Ya, nifaq i'tiqadi ini mengeluarkan dari Islam. Ya. Nifaq i'tiqadi artinya ya, izharul Islam. Ya. Wa ibatanul kufur. Menampakkan keislaman tapi ya, menyembunyikan kekufuran. Ya. Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, ya, tapi menyembunyikan kekufuran. dan Kemunafikan yang seperti ini inilah yang diancam oleh Allah berada di neraka yang paling bawah. Ya, Innal munafiqina fid dar asfali minan nar. Sungguhnya, ya, orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling yang paling bawah. Dan ada yang kedua bentuk nifak yaitu nifak amali. Ya, nifak amali. Ya, dan nifak amali itu tidak mengeluarkan dari Keislaman seperti dalam hadis, ya tanda kemunafikan ada tiga, hidah ada takdabah, waidahwa ada akhlafa, waidatumina khana. Kalau dia berbicara dia dusta, kalau dia berjanji dia ingkar, kalau dia dipercaya dia khianat. Ini ya kufur apa nifak amali, ya dan nifak amali tidak mengeluarkan dari ya keislaman awrain was-sum'ah ya berlindung dari sifat sum'ah sum'ah itu diambil dari kata as-sama' ya yaitu ya mendengar Ya. maka orang yang memiliki sifat sum'ah itu dia memperdengarkan amalannya dengan maksud untuk dipuji dengan maksud untuk mendapatkan sanjungan, ya. Dengan maksud untuk mendapatkan sanjungan, dan ini sifat yang tercela ya. Sifat sumah, dari kata sama, ya. Waria dan terakhir adalah ria. Ria itu diambil dari kata arru'iyah artinya melihat, ya. Karena itu ria sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari kata beliau, Riyah adalah idhaharul ibadati idhaharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi fiha atau biqasdin na'ah idhaharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi biha faya'madu sahibaha Yeah. Riyah adalah Idharul ibadah Menampakkan ibadah Ya yeah. Tapi tidak semua menampakkan Ibadah Riyah Ya yeah. yeah. Jadi kelanjutannya kata beliau Idharul ibadah Menampakkan ibadah Likos diruyatin nas Dengan maksud Agar dilihat oleh manusia ya agar maksud dilihat oleh manusia terhadap ibadah tersebut sehingga manusia memuji pelaku ibadah tersebut ya jadi ini tiga ukurannya Ria pertama menampakkan ibadah ya tapi kalau sekedar menampakkan belum tentu masuk Ria ya yang kedua dengan maksud Ya mendapatkan apa de dengan maksud dilihat dan yang ketiga ini yang paling bahaya ini ya yaitu supaya orang-orang memujinya ya supaya orang-orang memujinya karena itu kalau misalnya seorang menampakkan ibadah ya seorang menampakkan ibadah tapi tidak dengan maksud ya mendapatkan pujian tidak dengan maksud mendapatkan sanjungan maka itu tidak ada masalah ya. Kalau seorang misalnya menampakkan amalannya, menampakkan ibadahnya, sehingga dicontoh oleh orang, ya, sehingga orang lain juga termotivasi untuk melakukan amalan tersebut, maka ini tidak ada masalah, selama dia mampu menjaga hatinya. Karena itu dikatakan, itu berus sedekat fani imahi wa intuhuha wa tuhhal fukara khairul laku. Ia, kalau kalian nampakkan sedekah, maka itu adalah hal yang baik tapi kalau kalian sembunyikan lalu langsung diberikan kepada orang-orang fakir, bahwa khair itu jauh lebih baik, kenapa? jauh lebih terjaga ya, karena itu sebagian as-salab ya, diantara mereka ada yang tidak pernah kelihatan salat di masjid, ya, maksudnya salat sunnah di masjid, kecuali hanya sekali salat-salat sunnahnya dilakukan di rumah ya ini untuk ya apa namanya menyembunyikan amalan agar ya seorang itu tidak bermaksud ria atau terhindar dari dari ria ya dan ria ini merupakan sifat yang sangat berbahaya dan sangat kurang orang yang selamat ya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya terakhir dari pembahasan kita hari ini tadi sesi ini adalah bagaimana supaya terhindar dari ya sifat ria ya ini ada doanya ya ini ada doanya di poin yang ke 10 ya supaya seorang terhindar dari sifat ria ya berlindung dari kesyirikan yang disadari maupun yang tidak disadari. Kesyirikan yang disadari itu riya. Ya. Kesyirikan yang disadari karena orang yang Ria dia sadar kalau dia melakukan amalan dengan maksud apa? Supaya dilihat oleh orang. Ya. Supaya dilihat oleh oleh orang. Dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Ya, beliau apa namanya mengajari ya doa kepada sahabatnya yang mulia dan ini subhanallah ya sahabat yang mulia ya seperti Abu Bakar itu diajari doa doa yang sangat agung ya misalnya ada doa yang diucapkan di akhir salat ya Allahumma inni zulamtu nafsi zulman kathira wala yafirud ant fa'fir indika warhamni innaka antal ghafurur itu doa diajarkan oleh nabi kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq sahabat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tapi nabi mengajarkan doa ya yang sangat mulia ucapkan ini doa di waktu di di akhir salatmu dan juga ketika berada di rumah ya karena itu ketika kita berada di rumah, ya banyak-banyak membaca doa tadi. Ya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la illa anta fawfirli mafiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Demikian juga doa ini. Ya. Kata Nabi S.A.W. alaihi "Kul ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka a'lam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau sementara aku menyadarinya. Aku mengetahuinya. Dan aku beristighfar. Aku mohon ampun kepadamu dari menyekutukan engkau sementara saya tidak mengetahuinya. Ia. Eh, berlindung kepada Allah dari sifat ya, riyak. Syirik. ya, Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan syirik ya itu maknanya walaupun ini definisi ya syirik akbar ya adalah taswiyatul ghairillahi billah fi ma huwa min khasoaisillah ya itu makna kesyirikan menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kehususan Allah Subhanahu wa taala ya pada perkara-perkara yang merupakan kehususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berlindung dari kesyirikan, dari sifat riya ya, supaya seorang itu selamat darinya. <meng> <meng> <tuh> Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima ala a'lam. Iya. Yeah. Syirik apalagi syirik kecil ya syirik tersembunyi ya uh, termasuk ria itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumat ya beliau menyebutkan tentang bahayanya syirik dan hendaknya seorang selalu merasa khawatir ya dari perkara ini kata Ibnu Abbas ya asyirku as Akhfa min dhabi Ala Fi Iya. Yeah. Kata Ibn Abbas. Syirik itu. Lebih tersembunyi daripada semut. ya, yeah, Yang berjalan di atas batu hitam. Di malam gelap gulita. Iya, yeah. semut besar saja kita tidak bisa lihat, ya. Yeah. Kalau berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, ya. Yeah. Ini semut yang kecil berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Apalagi kalau hujan, ya. Yeah. Maka syirik kata Ibnu Abbas itu lebih tersembunyi dari dari perkara tersebut, ya. Yeah. Karena itu Nabi saw mengatakan, Aku ma alaikum عليكم الشرك الأصغر yang paling aku khawatirkan menimpa kalian bukan kita ini, tapi para sahabat, ya, para sahabat yang dikhawatirkan oleh Nabi saw, generasi terbaik, ya, generasi terbaik, ya, kata Nabi saw, Aku ma Aku عليكم yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Wahai para sahabatku. Kalau para sahabat saja. Ya, dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Apalagi kita yang bukan sahabat. Kalau generasi terbaik saja. Dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Apalagi kita. ya. Apa itu? Asyirkul As Asgar. Syirik kecil. ya, Syirik kecil. Ya. Lalu beliau ditanya, Apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya, itulah riyah. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inni a'udhubika min an an'ushrika bika wa wa'ana alam. Wa astaghfiruka lima la alam. Semoga Allah SWT, Senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Di dalam beramal. Demikian juga berucap. Dan juga perkara-perkara ya, yang lainnya. Ya karena keikhlasan itulah yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin sagirin ya, ta'dhimuhun niyyah. Kadang ada amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah dan kadang ada amalan yang begitu besar tapi dikecilkan oleh niat. Ya, ada amalan yang besar, amalan berjihad, amalan bersedekah, amalan membaca Al-Qur'an Tiga amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan hadis ya tiga orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka melakukan amalan yang sangat besar ya jihad ya bersedekah demikian juga membaca Al-Qur'an tapi mereka lakukan ya hanya karena ingin disebut sebagai ya pemberani hanya ingin disebut sebagai dermawan hanya ingin disebut sebagai qari maka tidak ada amalan, tidak ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma ja'alni minal Allahumma ja'alni Allahumma jalna ja minal mukhlisin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas ya di dalam berucap dan beramal. Wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa kita kaji di sesi ini insyaallah taala kita lanjutkan sedikit di Ya, selepas salat Asar ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ingin selesai salat langsung kita ya lanjutkan. Subhanakallahumma hamdika, shalla la ilaha illa anta subhanka wa bihamdika wa akhiru da'wana warahmatullahi wabarakatuh.